Wih, lihat teman-teman Wah, banyak sekali mainannya Wih, kotor semua Wow, lihat Wih, lumpurnya banyak sekali teman-teman Wih, kotor semua Mari kita bersihkan bersama-sama teman-teman Wow, lihat Di sini ada permainan mandi bola teman-teman Wih, kita bersihkan mainan yang kotor tadi di mainan ini, teman-teman. Wih, di permainan mandi bola. Wah, kita kumpulkan satu persatu lalu kita bersihkan. Wih, wow. Lihat, wah kecil sekali, teman-teman. Wih, kita mulai yang ini dulu. Wow. Lihat, kita bersihkan dulu, teman-teman. Kita mandikan di permainan mandi bola. Wih, lihat, teman-teman. Ini namanya hewan kuda, teman-teman. Wow, lihat. Kecil sekali. Wih, keren. kita kumpulkan di sini, teman-teman. Kita lanjut ambil yang ini dulu. Wow, panjang sekali. Wih, kita bersihkan. Wih, lihat teman-teman. Wah, wow, ini namanya hewan jerapah teman-teman. Wih, leher Wah, wow, keren Wih, keren Kita lanjut lagi teman-teman Wih, lihat Wow, kotor sekali Kita cuci bersama-sama teman-teman Wow, lihat teman-teman Wah, ini namanya Hewan karbau teman-teman wow. Wih, keren Wow, kita lanjut yang ini teman-teman Wih, lihat Keren sekali ini wow keren apa ya kira-kira kita bahkan dulu teman-teman wih lihat teman-teman wow ini namanya hewan angsa teman-teman wih keren sekali wow kita simpan dulu teman-teman kita lanjut lagi Wih, masih banyak. Wow, kita ambil yang ini dulu, teman-teman. Wih, keren. Kira-kira apa ya? Kita cuci bersama-sama, teman-teman. Wih, lihat ini namanya hewan baru uang teman-teman. Wow keren sekali. Wih, sudah bersih, teman-teman. Wih, kita simpan dulu, teman-teman. Wih, kita lanjut lagi. Wow, apa ini? Kita bersihkan dulu. Wih, Wih keren sekali! Kira-kira mainan apa ya? Wow, lihat, ternyata ada hewan sapi. Teman-teman, wow, keren sekali! Kita simpan di sini dulu. dulu. Wow lanjut lagi. Kita ambil yang kecil dulu. Wih, keren. Kira-kira apa ya? Mari kita bersihkan. Wih, lihat teman-teman. Wah, ini namanya hewan harimau, teman-teman. Wih, keren. Kita simpan di sini. Wih, lihat seperti ini kelihatannya seperti pistol, teman-teman. Wih. -teman. Ada dua, kita cuci bersama teman-teman. Kita cuci pistolnya satu per satu teman-teman. lihat teman-teman, ternyata ini pistol mainan. Oh, warna kuning. Yang satu kita bersihkan dulu. Wah mana ya yang satu? Wah, berpas dibunyi teman-teman. Wih kalau yang ini warna merah teman-teman, wah keren. Kita simpan di sini teman-teman. kita kumpulkan bersama mainan yang lain. Wow lihat teman-teman. Wih tinggal satu. Kira-kira ini apa ya? Wah besar sekali teman-teman. Wih kita bersihkan di mainan di bola teman, -teman. Wah, besar sekali. Ih, kira-kira apa ya? Wow, lihat teman-teman. Ih, ini namanya hewan buaya teman-teman. Wah, besar sekali. Kita kerjakan di sini bersama mainan yang sudah bersih teman-teman. Wow, keren sekali mainannya. Sudah bersih semua saatnya kakak pamit jangan lupa like dan subscribe ya teman teman karena subscribe itu gratis dadas sampai jumpa